Ini kan insert diameter ya yang Ini kita tidak tahu berarti kita pakainya rumus yang Appendix 1.1 ini ya. Jadi seakan-akan ini kita tidak pakai gitu ya Jadi pakainya rumus ini kan yang di Rupi 47 nih Nah ini kita pakai yang di Appendix 1 yang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 Oh Mas, kan ini saya kan sama-sama belajar kan yeah. Kalau dari para majar matematika kan yeah. Gak dapat itu R nya kata ini. Ah, r nya Saya nah, secara kan? Sa -sa matematika saya dapat Apakah maksud saya gini, apakah kita buktikan dengan cara ini atau dengan cara matematika Contoh ini? Maaf ya, akan yeah, yeah. nah, diskusi yeah orang tua, orang tua Saya <tutuk> <tutuk> kalau kan ini diketahui, ketahui, ketahui, ketahui, ini kan dapat ini dong, kan ada dua yang sama tahu itu. belum belum, belum ada lagi, matematik Dia akan mikir secara matematik Eh, nyari RI kan gampang Kode yeah. dikurangi yeah. dua kali thickness, <tuk> bagi dua Apa ya? Tak, tak, tak, tak Tak, Jadi terpaksa kita Iya, <tuk> Pak Lagi-lagi, eh, yeah. ya. Pak Mas Andri Iya Pak, bisa nggak uh, kita secara sederhanakan, bisa begini, Pak Ini kan, uh, Singul Inggris piping Kalau yeah. misalkan kita pakai sel yang kita roll, kita, kita tahu, tahu idenya saya kan kita rollnya, yang paling saya dipakai kan ide-nya, saya nih dari plat kita roll. Nah kita ketahui idenya Berarti kan kita nggak harus pakai yang error yang nah itu yang, yang harus sebentar sebentar saya jawab dulu misteri otaknya. Ya. Sebetulnya asme itu sederhana, Yang nggak sederhana pikiranmu. Pikiranmu barusan itu nggak sederhana, membuat rumit, Paham enggak? Orang yang lagi dibahas itu pipa, yang UD Iya ya kan? Ngapain, ngapain buru-buru mikirin yang roll? Yang di roll Gitu loh Nanti, <tuk> yang awalnya di roll adalah di soal berikutnya Gitu loh lah. Jadi kasmi itu membuat orang tidak rumit Jadi dia, apa? Yang anda ketahui tadi pipa, ya. seamless Yang ada di tabel UD Udah itu aja dulu gitu jangan berandai-andai. Jadi tidak ada andai di sini. Andai itu berarti sudah soal lain. Gitu lah. Ya. Lanjut, Oke Mas, lanjut. Oke Nah, berarti kita sudah sepakat nih kita ya. pakai rumus ya. Ada di bawah ya. Satu, ya. nah ya, Sekarang ya, kalau matematika benar tadi kata Pak Rudi ya semuanya kan harus diketahui dulu kan, nah ya, ya. sekarang kita check satu nih, p udah tahu kan, ya, s ya. ya. udah tahu, ya, ya. ya kan, s ya, sudah ya. e tahu, ya, ya. p sudah tahu, tinggal ya, ya. ro, nah ro dari mana? Nah kita r itu kan artinya radius ya, ya. berarti kan radius itu adalah setengah kali ya, diameter ya. kan, ya, ya. nah kita kan tahu nih diameter pipa ini berapa kan, nah jadi bisa di bisa di apa namanya bisa ditambahin di sini R0 sama dengan delma delma R0 sama dengan setengah kali delma you know. okay. okay. okay. berarti 406 kali 4 sama dengan 203 kurang 2 milimeter benar ya oh, yeah. Yeah, yeah. <laughs> nah. <coughs> ya ya pasti tahu Pak semua variabel ini kita sudah tahu kan. Nah di ASME ya harus eh, kita harus inilah harus apa hati-hati juga cara eh, apa namanya eh, perhitungan dasar matematika. Contoh misalkan ya ketika ini S E ditambah 0,4 P jangan Se ditambah 0,4 dulu, jadi 0,4 ini harus dipulung dulu baru yeah. ditambahkan ini. Jadi itu harus yang kuat dulu. Betul, jadi harus tahu dulu gitu yeah. apa dasar, -dasar hmm. Oke, okay. nah sekarang berarti semua variabel ini kita sudah tahu ya. Kita berarti t sama dengan 10 kali 2,035 per rum ya. Kalau di kalkulator atau di Excel itu padahal sama S. dikali 1 ditambah 0,4 10 kali berapa? Kali Berapa Berapa? di atasnya dulu aja di Jabari dulu aja atasnya 592. 2032. 592. No, 32 eh, 1021, kan? Benar ya? 16. Oh iya Benar ya? 16 Mm. Nah, ini yang disebut teks required ya. plus pipa yang diperlukan untuk menahan pressure 10 MPa adalah 16,79 mm. Ini required-nya yang diminta sesuai dengan desainnya. desain ya. Saya TR nih yang diminta sesuai desain segini. Tapi kan nggak mungkin dan langsung TR kita pasang di pipa gitu ya. Jadi harus ada toleran nah pabrik apa namanya yang tadi saya sebutin yang 0,8 ini kan uh, thickness uh, apa under eh, thickness minimum toleransi yeah, mm -hmm. toleransi toleransi ya yeah, betul itu jadi nah dari dari thickness requirement ini harus ditambahin uh, apa namanya uh, toleransi supaya uh, apanya, kalau menurut. ya supaya kalau misalnya kita beli beli material itu nomin nomin. ya sudah mendekati uh, yang thickness required -nya. Tidak tidak kurang dari thickness required -nya. Berarti dari PR ini ya PR ini 16.79 dibagi 0,875 ya atau kalau dijabarin lagi ya 16,79 ditambah 12% terus dari 16,79 Entah, entah, <laughs> itu, itu saya, sih. <laughs> ya. <Okay>. dulu <Ada>, lah. <laughs> ya. Oke. Ada ya banyak kan? Eh disesain dulu itu. Dari nah, nah, dari foto, nominal. Dapatnya nah, berapa? Oh. 19,18. 8 ya, di dijadwal nah. nah ini adalah T -M -P -P. S, ini adalah enggak berada di dalam. Mau masuk keluar Nah, ini kan kita tahu nih T-nomnya 19,14. Enggak ada di tabel kalau segitu. Iya. Kan jadi kan kita kata-kata ini yang harus kita beli nih gitu yeah. Apa namanya? layar supaya tapi kan di tabel supplier itu yang tadi, yang standar itu standar. ada enggak yang senilai ini? Kalau oh, ada sih cukur, tapi kalau enggak ada, cari yang mendekati yang lebih besar daripada nilai Dua 20, 20 itu. misalkan gitu ya? 1, ya, 20. 20. Ya, ya tabelnya, bukan 20, mas terlalu tabel. Misal, nah, saya bilang kan misal. Nih, ini kan ada nih, 16 ya. Cuma ada 16. 16 geser kanan. Nah 16. yang 16. 16 ini di sini aja ya sejajar ini ada yang mendekati uh, nilai ya. Baca ini aja ya Engga, ini masih 9, <tuh> ini 12, ini 16, 12, belum belum ada. Terus, terus, Oke, ini, ini ada nih 21. Ya, 21. Lihat nih 21 sesuai saja dulu 21 <tuh> koma yang di satu kata berapa dapat dia? Ini dapatnya skewil berapa nih? 21. puluh satu naik nanti. ke atas. Jadi, di sini. 5. SCH. Gitu. Oke. Oke. Ini, ini nomor Sudah nih ya. Nomor 1 Oke okay. ya. Ini nomor 1 Oke okay. okay, ada yang ditanyain